sama gua tuh, udah tahu enggak enggaknya? Enggak, gua Siapa anjir? Bukan gua itu yang jelas. Manas si, oh, oh ini. Eh. Anji juga. <SILENCIO> Bebel nih. banget anjing.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 anjing, dan ini salah bacot lu ini... lu penonton banyak gaya bener dah anjing, Benar, malah, oh, <tuh. <tuh> Jatuh, oh, nah. sabar dong anjing, bangsat, oke okay, kita satunya speedran, teret, anjing, sabar sabar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 ganggu banget sih ini anjing maaf di ganggu banget anjing aku kan nggak sengaja aku kan gak sengaja aku kan gak sengaja gue salah anjing <laughs> kali ikhlas gua. Okay. <laughs> Udah gua. Dua. Macannya ngocok. Oh, oh, yes. <laughs> Menang. Menang. Menang. Nah, anjing. Ah, ini di, lu babi lu. <laughs>